desa krisik tempatnya berada di Kecamatan Gandhisa di Kabupaten Berita desa yang ada sejak tahun 1835 ini memiliki makna yang cukup dalam diambil dari sebuah cerita atau kisah bilangnya sebuah keris pusaka yang dimiliki oleh Mbah Tukopoyo desa ini diberi nama desa Krisis, yang diartikan dalam bahasa Indonesia kerisnya yang masih ada meskipun pemiliknya ya, sudah wafat secara administratif desa ini terdiri atas empat dusun yakni dusun Krise Jeng Tomoyo dan Barjojo yang semuanya terdiri atas 42 puluh dengan luas wilayah 428.030 hektar yang dimilikinya, Desa Krisik memiliki potensi alam yang menjanjikan. Salah satu mata pencarian Desa Krisik disumbang dari sektor hutan dengan sistem tumpang sari, di mana masyarakat memanfaatkan hutan dengan menanami kopi, jagung, pisang, dan rumput gajah untuk pakan ternak. Bermitra dengan pabrik susu yang ternama di Indonesia, hasil susu ternak desa Krisi ini tidaklah lagi dilakukan. Kemudian, desa Krisi unggul dalam komoditas tentang pari, sawi, dan lain sebagainya. Hal ini didukung dengan adanya letak geografis sehingga sangat cocok untuk lahan pertanian tidak hanya itu, desa ini juga memiliki potensi wisata alam yang menarik mulai dari wisata alam, situs bersejarah sampai wisata bertema religi salah satunya yaitu wisata rambut monte pura agung arga dan wisata petualangan arum Jeram.